kalau kita sebut sabuk kengkeng -keng, mungkin sebagian besar orang anggap tidak begitu menarik apalagi anak muda bahkan ada yang ngatuh ke hanya sebagai makam keramat biasa sampai ada yang ngomong hati hati cek gt kamu di sana namun dibalik berbagai persepsi masyarakat yang beredar pastinya sabuk kengkeng -keng ini adalah kawasan Palembang Lamo yaitu pusat kota Palembang sebelum Mio Palembang sekarang ini sabuk kengkeng -keng bukan hanya sekedar makam namun punya cerita yang menarik di balik galo galau itu. mana ceritanya? Tonton video Mang Dayat sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Mang Dayat di channelnya Wong Palembang. Mohon dukung Mang Dayat untuk terus mengangkat dakwah, sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya. Terima kasih. Apa kabar mancebicek? Salam sedulur dari Mang Dayat. Kali ini kita akan berjalan ke makam sabuk kengkeng. Pecah yang Mang Dayat cerita di awal tadi sabuk kengkeng ini bisa dikatakan luput dari perhatian kita sebagai wong pelembang. Bahkan banyak budak muda terobsesi dengan budaya Jepang atau Korea dan lebih senang jalan ke mall dan ke kafe daripada menggali situs sejarah. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di masa modernisasi di mana-mana Masih ada sekelompok anak muda yang nyebut dirinya SCB Atau sahabat Cagar budaya Yang peduli dengan situs-situs jagar budaya Dalam kesempatan ini Mang Dayat melok romongan SCB Menggali situs abu kengkeng -keng ini Dalam kesempatan ini, Mang Dayat melok rombongan SCB ini untuk menggali situs Sabu Kengking ini. Lemaknya melok mereka nih, mereka nih berkumpul dengan wong-wong yang satu PC dan juga dibimbing oleh sejarawan Palembang. Kali ini yang mendampingi kami adalah Kakanda Kemas Arif Paji dan juga dikoordinasi oleh Cerobi Sunata. Selaku nahkoda dari ECB ini, potensinya sangat luar biasa untuk wisata sejarah, wisata ziarah dan sebagainya. Ketika tegas ini, aku dengar tadi yang ngapain kita jauh-jauh ke jauh, -jauh kejauh, kemalen, kalau di kita be, ada sesuatu yang luar biasa. Konteksnya kan, nah, ini memang perlu komunitas-komunitas eh, nilai yang, yang menyampaikan dengan rekan-rekan ya orang luar aja ke sini. Ngapain kita yang di sini, tidak ke sini? Gitu. Makam Kampung berada di Jalan Sabukingking, Kengking, Kelurahan Sungai Buah, Kecamatan Timur 1, Kota Palembang. Dari penjelasan Kakanda Ari Panji, Komplek Pemakaman Sabukingking Kengking adalah salah satu kompleks pemakaman tertua di Palembang dan menjadi peristirahatan terakhir bagi sejumlah nama besar di dalam sejarah Palembang. Keberadaan makan Sabukingking Kengking sudah diketahui sebelum masa Islam di Palembang yaitu sejak masa klasik pada masa Sriwijaya sekitar abad ke-7 masehi hal ini didasarkan dengan adanya temuan Prasasti telaga batu yang berdasarkan jenis aksara sejaman dengan Prasasti di masa Sriwijaya kalau kalau kota lama ya di daerah satu Hilir ini sebenarnya oh. iya di Kutogawang itu makanya makanya lihat periode juga kalau masa masa kerajaan Palembang yang dimaksud kota intinya yaitu di Pusri itu, Pusri dan sekitarnya nah, namanya disebut dengan Palembang Lamo. Nah, kalau kota modern ya di masih Agung dan sekitarnya. Ya, kota modern kan. Nah, kalau kota lamo ya di sini. Justru daerah inilah yang namanya kota yang dulu. Karena keraton pertama ada di Pusri itu. Selain itu, Bukti adanya peninggalan masa klasik Dikasih ke temuan dua batu yang ke asana atau tempat dodoan narsa atau prasasti. Salah satu asana tersebut terletak di dalam bangunan tertinggi. Satu ruangan dengan disamakan pangeran Sidoing Kenayan. Sedangkan yang sikonyo ada di halaman bangunan di dalam pagar berdekatan dengan Gapura Raksa Unsur-unsur keperubakalaan di Sabuk Keking ini berlanjut pada masa-masa berikutnya yaitu dengan adanya makam tokoh-tokoh dari Kesultanan Palembang Darussalam yaitu pada periode abad ke-16 bangunan Kompleks makam Sabuk Genggeng dikelilingi oleh Banyu yang menyukupui pulau di depan bangunan terdapat gapura tembok berbentuk padu raksa sebagai penghubung jalan dengan bangunan utama Komplek Makam Kiking memiliki denah berbentuk empat persegi panjang dan merupakan bangunan tembok beratap limasan yang dalamnya terdapat makam-makam dengan bentuk lantai bertingkat. Uh, apa telaga ini airnya mengalir sungai sungainya sungai rengas nah sungai rengas itu yang keluar ke sungai musinya berdampingan dengan pusri tadi jadi termasuk sungai kuno sebenarnya lebih kayaknya memang sudah ada dari awal. Ya, ada, ya. Cuman waktu pembentukan ini ya mungkin ada-ada campur tangan kita ya campur tangan kita pembentuknya gitu kan tapi kalau strukturnya asli sebenarnya cuman mungkin tidak sepetak nian seperti ini mungkin sama persis enggak ya mungkin agak-agak lonjong-lonjong dikit gitu kan atau, atau agak trapezium segala macam ya, cuman ketika dibentuk tapi maksud saya bangunan makam terdiri dari tiga teras dengan perincian setiap teras ada yang memiliki cungkup dan ada yang tidak mencungkup. Teras pertama dimakamkan oleh tokoh panglima besar Kimas Agus Wongso atau Ki Abdul Rahman Beserta para panglima yang kedudukannya lebih rendah dibandingkan dengan panglima yang dimakamkan di teras kedua. Di teras kedua juga terdapat empat buah makam. Dan di teras ketiga merupakan teras yang tertinggi. Terdapat makam-makam tokoh penting yang berjumlah 21 makam. Di antaranya tokoh penting ini yaitu Sidoing Kenayan atau pangeran yang meninggal di Kenayan Sidoing Kenayan adalah Raja Palembang yang memerintah pada tahun 1630 sampai 1642 ada juga makam istri dari Sidoing Kenayan yaitu Ratu Sinuhun Ratu Sinuhun merupakan tokoh wanita penting yang bisa dikatakan sudah menjadi ibu Kartini sebelum Kartini itu ada Ratu Sinuhun ialah penulis dari Undang-Undang Simbur Cahaya yang menjadi dasar hukum Kerajaan Palembang sampai di masa Kesultanan Palembang. Kemudian terdapat juga makam dari Al-Habib Al-Arif Bila Umar bin Muhammad Al-Idrus bin Shahab sebagai imam Kubu pangeran Sidoing Kenayan atau Ratu Sinuhun. Ratu Sinuhun ini banyak sekali. Tadi di depan udah saya ceritakan sedikit dalam prolog bahwa Ratu Sinin punya pengaruh yang cukup besar di Kesultanan Palembang. Bahkan, eh, ya, Kerajaan Palembang dan Kesultanan Palembang sangat-sangat sangat besar. Kenapa? Karena pertama dia buat undang-undang Simpul cahaya. Dan undang-undang Simpul cahaya menjadi rujukan dari semua daerah, puluhan kan jadi dia sangat besar. Kemudian kalau dia ada petilasan, ya itu memungkinkan sekali. Mungkin dia pernah datang ke sana. Uh, baik, baik Ratu Sinuhur maupun keturunannya ya, dari tadi yang zuriatnya Pernah datang ke sana terus kembali lagi dan orang mengenangnya sebagai makom nah, apa beda makam dengan makom? Itulah tadi, kalau makom itu biasanya dalam bentuk petilasan Kalau makam, tempat dikuburkan, seperti itu Jadi, kadang-kadang jangan salah juga Ada orangnya oh, makom ada sampai tiga, empat loh, misalnya Oh, di sini si A, di sini si A lagi, A1, di sini si A lagi, A2 gitu kan Sini tiga sehingga kita membingungkan ini yang benar yang mana nih, nah makanya kita tanya dulu ini makam atau Nah kalau dia makam, berarti dia petilasan. nantinya pernah. Bisa saja itu rambutnya yang ditanam di situ atau uh, pokoknya sesuatu yang yang ada hubungan dengan beliau, dengan sejarah beliau yang yang orang yang disebutkan di situ. Jadi ini kan nama sabah kinqing atau sabo kinqingnya bukan nama makam. Orang yang dimakamkan di situ, kalau orangnya ya tadi Ratu Sinuhun, suaminya Pangeran Sidain Kenayan, ada gurunya, ya Habib Muhammad Nuh. Kalau di situ tertulis apa tadi? Al-Idrus gitu ya, padahal kalau menurut Mbak Nah ini, ini buat diskusi juga. Ini, Pak. Ini, Pak. Nah, kalau dalam menurut informasi saya, baru dapat juga dari ini, Munirah ini bahwa... Ya, itu sahab sebenarnya, tapi di ujung nama sahabnya itu, jadi seolah-olah tidak muncul nama famnya, jadi dia famnya sahab seperti itu kan Nah, walaupun di situ ada Idrus, itu berarti nama, Haji Muhammad Nuh Idrus, sahab itu, sahab itu famnya gitu, nah, Idrus sahabnya itu kan nah, jadi hal-hal yang seperti ini yang membuat kita jadi kayak, benar kata Mas tadi, bahwa bukan nama Raja Sabo King King. jangan sampai salah gitu Nah, mau yang dimakamkan di sini, Pangeran Sidoing Kenayan bersama istrinya Ratu Sinuhun. Bahkan anaknya juga yang kuncung emas tadi juga ada di depannya itu, guys. Kemudian gurunya di sebelah kanannya. Kalau kita menghadap ke kita, kalau kita menghadap dia di sebelah kirinya. Bukan ada raja yang lain juga yang masih keluarganya pasaran, juga ada di situ, di, di belakangnya itu, ya, sebelah kiri. Dan keluarga besarnya, nah, bahkan panglima-panglimanya pun juga ada di sini. Jadi Sabu King ini hanya menyebutkan wilayah ini buk, nama wilayah ini seperti itu jangan sampai kita juga salah persepsi seperti, itu. nah seperti ini nih, Kenapa disebut dengan Panglima Bawang Manggis karena dulu sini ada batang manggis, nah karena ini diperluasan makam jadi ke rumah dalam rumah lagi dibangun manggisnya hilang, sebenarnya sayang ya sangat dihilangkan karena ciri khas dia itu ada ceritanya. Sesuai nama itu, Palembang itu identik sekali dengan lokal. Misalnya, ada lembah, oh, itu Rawa Jaya. Karena di situ daerah Rawa, seperti itu, loh. Palembang itu sangat kental dengan nama lokasi. Biasanya, kedua nama toko hampir semua: Sungai Buah, Sungai Tai, Sungai Jeruju, Sungai rambutan. rambutan. Ya, Palembang itu simple, maksud saya, tapi menunjukkan. Sungai Pangeran banyak pangeran di situ. Ada pangeran-pangeran apa bisa di situ. Jadi jadi sangat-sangat menceritakan dan menginisial supaya orang cepat ingat gitu loh. Nah, gitu loh. Makam Sabuk Kincing ini bisa dikata ke makamnya rajo-rajo. Sejak zaman dulu makam ini sudah dimuliakan oleh wong Palembang. Oleh karena itu pada zaman kolonial Belanda menyebutnya sebagai keramat Sabuk Kincing. Sebenarnya bukan kawasan Sabuk Kincing Bae yang punya cerita, tapi di dekat sini juga ada makam kawah tengkub dan juga makam Ki Gede Bahkan mang bicek saat Mangdaya datang ke sini kami mendapatkan info bahwa baru ditemukan yang namanya diduga adalah sebagai candi. Batu-batu tuwuk ini ditemukan penduduk saat akan berkebon. Saat ini batu-batu yang diduga situs baru ini sedang dalam penelitian. Demikianlah ulasan Mang Dayat mengenai makam Kamarsabukingking. Di akhir video, Mang Dayat mohon dukungan Mang Cebiche untuk support channel Mang Dayat dengan mensubscribe, like, share, dan komen membangunnya agar Mang Dayat terus bisa mengangkat dakwah sejarah, budaya, wisata, dan fenomena kota Palembang khususnya dan Sumatera Selatan pada umumnya. Jikalau ada yang kurang berkenan, baik dari video maupun narasi, Mang Dayat mohon maaf kepada Allah, Mang Dayat mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.